ni duduk geruk kongkek kongkek kongkek kongkek kongkek Nabi katanya super dengan air kukuk, berasa nak kukuk kukuk, berasa nak kukuk kukuk ni Nabi buat misa super dengan orang yang masuk syetir dan jing duk jadi sangi dia duduk, dia pun duk giroyak nasib kepada orang, lagu tu lagu ni, lagu tu, lagu ni super dengan duk kukuk dah Masya Allah maka dia pun buat rekord eh bohong kecek tu kecek ni kena gatik tak kena gatik sapaka beratus yogek ko wayak katanya nasib masa depan ni lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni bila dia royak hok mano-mano kena so ja ya. hok orang tu duduk dengan... apa ah sungguh weh dia royak sungguh patut gak ba pada tu ikut wayak duk rasa kena belakang. Ha, inilah yang Nabi rakyat katanya. Orang yang saya duduk menengok nasi, orang duduk bomo gotu ni, adalah duduk maina dengan syaitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه amma ba'da Saudara yang di sedara sedara yang dikasihi selian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita nak masuk di dalam suratul namli ingin saya baca sikit sebanyak aa uh, Saki-baki daripada hadis Nabi SAW yang ada di dalam tafsir Tafsir akhir suratul syuara Yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan manusia yang masuk syetir Iaitunya manusia yang syetir, godor dia patu, tu, waliknya -wali orang-orang -wali yang pasang jadi tuken nengok Jadi bom hatu Jadi orang-orang yang hape sang duk bom orang tengok nasib orang hape main dengan syaitan tu lah Dalam tafsir Ibnu Kathir ni ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Sa'ala nasun annabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan fa innahum laysu bishai Qadu ya rasulullah fa innahum yuhaddithuna bishai' yakunu haqqan saya baca sekejap ni lah Jadi Aisyah rakyat katanya Orang ramai maknanya Sohbat-sohbat Nabi lah Duk tanya Nabi hubungi dengan Untuk bermuatu ataupun Untuk bermuat nengok al ni maknanya pasanya, orang pasang ni Nengok orang tangan, tengok dalam air Tengok nasi orang dan sebagainya Maka Nabi katanya Sesungguhnya mereka itu Tak ada apa sekarang ni Manonyo hok dok kecek tu kecek bohong reko-reko, gamok-gamok gitu ya. Sahabat apo tanya lagi, "Ya Rasulullah, kadak-kadak bener hok bawa bamu hatu, tok nengok-tengok tu. Eh betul sungguh." Betul supaya ayo dok royak. kita, ini saya tambah deh, kita nak gi royak katanya tak keno lagu mana, bener hok ya royak tu sengoti. Nabi pun royak. Haq, fayuqar, fayuqar walihi, kaqar, mi nabi ayat katanya ya memang perkata ehok orang-orang nengok ini ya kecek kadang-kadang betul tapi dibisik oleh jin oleh syaitan ataupun jin maka dalam otak dalam telinga dia sak ni duduk gerok kokek-kokek kokek-kokek kokek nabi katanya supaya dengan air kokok bau raso nak kukuk kokok bau raso nak kokok-kokok nabi wak bisa supaya orang hok masuk syaitan dan jin dok jadi sangi dia dok ia pun dok bagi rakyat nasib kepada orang Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Semua ada pokok dah. Masya Allah. Maka, dia pun buat rekod eh bohong. Kecek tu, kecek ni. Kena retik, tak kena retik. Siapa kau beratuh. Dia rekod. Rakyat katanya nasib masa depan ni lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Bila dia rakyat, yang mano, mana kena soyah orang tu duk dengan ah sungguh we. Goyak sungguh. Pas tu gapo kan? lepas pada tu ikut wayak, duk rasa keno belakang. Ha lah yang Nabi wayak katanya. orang hok pasal duk menengok nasi orang, duk bomo go tu ga adalah duk mainan jin yang syaitan. Betullah ayat. Qul hal unabbiukum ma ala man tanazzalush shayatin. Katakanlah Muhammad Mu nak tahu ke tak aku nak tanya nak rayak kepadamu kepada siapa kau syaitan masuk maknanya syaitan masuk dalam tubuh siapa ha jala tu salah satunya tok bomo waktu pasal nak menengok nasi orang okay? waktu tok bomo hatu ha duk main dengan iblis dengan syaitan tu né? jangan faham katanya tok bomo hatu tu syirik belaka ada setengah-setengah ia duk main ayat kera'eh Maknanya bukan saya main tak Maknanya ia japi orang okay, Dengan ayat kera'eh Dengan do'o-do'o hak Nabi ngajar Ini so, memang boleh Lepas tu ia baca pun Ia baca dah Buna bunyi selalu dah Depan-depan orang okay. Nak add video Nak takat take Boleh takde apa Dia takde ada semua Ilmu dia nah. So lagi Saya ambil sebab Benar-benar hak dah Duk baca banyak dah Kepada kita Lepas tu Sebagai ayat akhir sekali Dia dalam surah tu asyu'araq yang kita baca kemarin walaupun tidak ada tajwid kemarin iaitu nya itu nabi Allah Subhanahu wa firman wa antasaru min ba'dima zulimu orang-orang yang beriman dan beramal soleh tuhawi jamini mereka itu tetap akan menai selepas daripada mereka kena zalim ya godiknya kena kena apa kena, kena susah dulu nak boleh Kejayaan ia kena susah dulu Sumpah juga dengan para sahabat Radiyallahu anhum Mereka kena susah Dalam hidup dengan harta benda Dengan nyawa, dengan anak, dengan bini Dengan lelaki, dengan apa, kebong Dan sebagainya Untuk nak popong ugamu Dan bumi Yang mereka cintai Maka tu hal perayak Mereka tetap Membela diri Sesudah mereka dianyanyai Masya Allah Satu hadis Nabi SAW berhubungnya dengan zolim Kezoliman Memang tak baik Siapa-siapa buat zolim kepada diri dia Maknanya ia duduk syirik Ia duduk pergi-pergengir yang tak betul Akidah yang salah ya oge tu adalah orang yang zolim kepada diri dia apatah lagi dia bunuh diri dia dia khianat harta benda dia lepas tu kadang-kadang benar hak zolim dia buat kepada diri tu menarap siapa tu annuk dia harta benda dia bini dia hak dia dok buat zolim buat gotu gani kepada orang itu kepada orang ini hak lebih besar sekali nya orang hak jadi pemimpin yang sengaja bunuh rakyat dia rakyat hak pasal tak setuju dengan dia ya bedeh ya bang ya bunuh penyumpun dan sebagainya ni ada sapakah hari ni dunia yang setengah-setengah pemimpin yang zalim dan sebagainya ni kia katanya masuk di dalam tajuk kezaliman nabi rakyat di dalam satu hadis hadis ni adalah hadis sahih iaitu nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum waz zulm fa inna zulma zulumat yauma al qiyamah Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Maksudnya jagalah-jagalah kamu hak kezalimi beringat beringatlah kamu buat gapa apa jangan terlibat dengan Zolim supang ni sama ada kepada diri sendiri kau kepada orang lain apa pun gapa gapapa tak penuh sebab ke para nabi kata sesungguhnya kezaliman itu adalah gelak sikit lagi di akhirat gelak glemak orang ada buat zalim lepas tu dia tak tobat dia tak minta maaf kalau dia buat kepada orang itu kepada orang ini sama ada dia menipu dia makan duit dia khaynak tu khaynak ni. Sebut katanya zolim ni maknanya? Semua. Tiap-tiap kaga lah. Jangan kita ada peheh katanya nanti katok pala oge, okay, nanti tiket oge. Okay. Khaynak saja. Okay sahaja. Dah. Zolim ni maknanya? Benar yang kita buat, menyalahi dengan hukum ugamu, dikira zolim. Apa tah lagi? Sahabat Nabi, bila Nabi tanya. Zolim adalah perkara tak baik, tak baik anak-anak orang eh zolem kepada diri dia gitu Nabi sahabat Nabi tanya Nabi Nabi siapa ke tak zolem kepada diri sendiri Nabi ambil ayatnya inna syirka la zulmun azim sesungguhnya syirik adalah zolem yang sangat besar ha. ketika turunnya ayat alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin itu ayat itu dia dalam suratul an'am orang-orang yang berimni dan orang yang tak capau aduk email dia dengan dengan zalim. Nah tu sahabat Nabi pun nak faham ayat ni tanya Nabi, Nabi, orang berimni ni ada lagi ke zalim kepada diri sendiri? Adakah orang yang tak tak zalim kepada diri dia? Nah tu Nabi pun jawab dengan ayat Quran, sesungguhnya zalim sesungguhnya syirik adalah zolim yang sangat besar. Dalam surah Luqman pun Luqman pesan kepada anak dia inna syirka la zulmun azim sesungguhnya zalim adalah eh, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Ha nah, tu jangan kita terlibat walaupun sikit pun jangan wia ada. Sluma sluma piah-piah syirik jangan wia ada dalam hidup kita. Akidah akidah yang tak betul jangan wia ada. Kita kena jadi betul saudara. Pegang ni kita. Siapa nak ngaji lagu mana? Ngaji lagi. Tak ada apa Saya mudah. Saya orang ta, tanya. Ustaz. Lagu mana? Eh? Nak ngaji wujud jadi betul. Saya raya mudah-mudah. Katanya. Ngaji lah. Hak yakin katanya betul. Lagu mana? Hak kita ngaji, ngaji. Tapi akidah nak betul. Nak ngaji cara mana? Ngaji lagi. Nak bahas. Kau tu bahas, ni Ngaji kita Tak ada apa Tapi akidah nak betul. jangan silap akidah. Silap akidah pun habis amalah silap akidah punoh habis, cara hidup kan siwi sebab orang oh yeah, ada jadi kafe kafir sebab akidah mula-mula cuba kita gambar anak cucu Adem Adem tu tak apalah Adem dengan Hawa anak dia tapi bermari anak cucu cicit-cocok dia mula jadi kafe, mula jadi kafe sebab apa tu punoh dia akidah mula dia mari mula dia syirik lepas tu ya yeah, ya, yeah, Bon Nabi Adem mati siapa nak beri nasihat supaya kita Cuba kita gamar tekah. Kita maaf dah. Tekah mak kita duk ada, mak kita duk ngepek ka kita. Walaupun umur 3 40, orang tua duk kata lagi. Orang tua duk rayak lagi, ga tu ga ning ga tu Bom mak kita mati, siapa nak ngepek ka kita? Ada dah. Tak ada dah siapa nak mari rayak ga-ga-ga kita. Maka kita sendiri bawa diri kita, betul ka tak betul? Ha ni kira Ainak hab pada zaman dulu tekah Nabi Ade doa do dengan Siti Hawa doa ada dia doa nasihat hak ya, kepada anak cucu dia. Tapi bila dia mati pak, masya Allah, cuba kita gambar antara Nabi Ade sampai Nabi Nuh ni seribu tahun Nabi loya. Tekah Nabi Ade mati seribu tahun sampai Nabi Nuh Manusia semua tak kum lah. Nah, pas cuba kita gambar Bermaknanya tak sampai seribu tahun tu. Orang semua tak tahu dah Paham? Ucah sebab apa tu Ucah sebab syirik Sebab kufur tu Rengak akidah Rengak akidah ni benar besar Masya Allah Sebab tu lah Kita Usaha lah Jadi Kemahkan imej kita Tak bergantung je Kalau orang-orang katanya Ideologi Benar-benar Orang ada ubah dalam otak Orang ada ngaji katu, Ngaji katu, benar, benar tu benar -benar, Saya nak orang katanya Ideologi benar-benar orang yang duduk peheh duduk du, pergi jangan pergi supaya dengan akidah orang dia, yang dia, duduk pergi akidah ni tiap-tiap orang muslim kena wujud di mata tan dia akan semua sama belakang akidah siapa yang paling betul sekali akidatul rasul ni sallallahu alaihi wasallam akidah nabi sallallahu alaihi wasallam siapa atas dunia ni rakyat katanya nabi akidah tak betul terakhir cek Terakhir kecek kecep main. Ayak, akidah Nabi tak kenal. Kepai lalu lah gitu. hari tu. Gidup rakyat katanya akidah Nabi tak kenal. Kalau nak pergi rakyat nak contoh tak kena kepada hari tu. Tak kena ke hari ni rakyat katanya akidah mengsalah. Boleh jadi ada salah. Yang ni pegengi pegeng, dia lagu tu lagu tu. Bagi sampah dia pergi tengok dia ada amal. Tak kenal ni. Boleh kita tek lagi katanya akidah hari tu tak kenal. Akidah hari ni tak kenal. Tapi tak ada orang rakyat katanya akidah Nabi tak tak kena tak ada sebab tu kita pun kena berakidah serupa dengan nabi s.a.w alaihi wasallam betul lalu dah. Ha, tak ada kena tak ada tak ada kena tak sandar dengan orang tua orang ni dah. Akidah nabi hak paling betul sekali. Pas nabi berakidah pasal mana? Ha ni. Soalan lalu timur. Pas tu nabi berakidah pasal mana? Bila nabi berakidah pasal mana? Nabi beramal pasal mana? Cara hidup nabi lagi mana? Ninlah. Jadi khaftun kepada kita berasa nak turut nabi. Berasa nak kasih kepada nabi. Sebab nabi dia ajarnya suruh kasih kepada dia. Ayat Quran pun ada, hadis nabi pun ada. Tu qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka kamu turutkanlah aku. Tengok ni. Tuhir sendiri raya suruh kasih Suruh kasih kepada Allah Dan turut Nabi Nabi raya lagi dalam hadith Hadith apa-apa saya mula dengan La yu'minu ahadukum Banyak lah hadith La yu'minu ahadukum Hatta akuna Ahabba ilaihi Min nafsihi Wa walidihi Wa nasi ajma'i Nabi raya katanya tidak sempurna lagi imej seseorang kamu sehingga aku ni nabi katanya orang tu dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri lagi cuba kita cuba kita tanyalah eh? tanya siapa tak saya ke diri dia kalau nganuk nak aku rasa dia junk out lagi hantu junk out lagi asal ke diri dia selamat tapi nabi ayat tak tak tak Umar kecik depan Nabi Nabi, saya kasih kepada Nabi tapi diri saya saya lebih kasih kepada Nabi Nabi katanya, no buka, buka hei Umar, buka, buka Mung kena kasih kepada aku lebih pada diri Mung lagi tengok pas saya tanya orang, wa, wak-wak tanya main-main ni tanya sungguh ni siapa tak kasih kepada Nabi lebih pada diri dia saya orang saja dia okay. walaupun mulut wayak tapi hakikat yang sebenar kita kasih kepada nabi lebih pada diri kita kau kwam jing mahu put jangan ambil pesdi kita larni masalah larni kita kasih kepada nabi lebih pada diri kita tak harta benda kita anak kita tamanin kita duit kita harta tu harta ni kasih kepada nabi kita kasih kepada nabi lebih pada benda tu ke setengah-setengah orang okay. jawab kan mulut gitu oh yo kasih kepada nabi jawab ya, fan-fan gitu tapi hak sungguh dak ni sebab tu kita kena terak dia ya, panggil mana kena fan dalam hati kita hidup kita otak kita kasih kepada Allah dan rasul ni wujud di suk-suk sok hidup kita barulah kita berasa nak turut ajaran Allah ajaran nabi melalui siapa oh yo melalui para ulama Para ulama ni iaitu nya daripada sahabat Nabi dulu lagi. Sapakah gering ni? Ulama mana yang royak stocok betul dengan apa? Dengan qiraat dengan sunnah, alhamdulillah. Pak kita kena hormat kepada ulama walaupun mereka itu royak tak banyak. Royak sikit-sikit sekada-sekada ilmu yang ada pada diri dia dan kitab dia dan sebagainya, kita kena hormat kepada ulama. Jangan deraka sama sekali kepada ulama yang duduk di atas jalan yang betul. Ini dasar oleh Islam kita. Jangan pecah belah. Jangan kelahi. Jangan bercih, gimari. Jangan contoh kata. Muka kata tu maki. Masya Allah. Ini tak boleh. Ambilah. Dasar yang betul. Dari hak akidah kita, pergengir kita dan sebagainya. Ini sebagai saki sakibaki daripada yang kita baca. Ayat belum pada ini. Dua-tiga kali saya duk oleh ayat akhir-akhir suratul syuaraq untuk jadikan sebagai cara hidup kita nak wujud nak wujud betul nah, jangan terlibat sikit habuk ni saya nak arak mudah-mudah katanya jangan terlibat sikit habuk dengan benda syirik benda hak puapan dengan dok dosa soro-sobsah dan sebagainya sampai ketakut-takut kan takut Tuhan tak ampun dosa kita nampak kita dok semayel-semayel mari sejik nampak sokmo nah baca Quran nampak sokmo tapi dok ada lagi benda sluma-sluma Pihah-pihah duk ada benda hok hok dok tak boleh tinggal benda tu duk amal tapi tak boleh tinggal benda tu hok amal hok tak kno itulah dok pegang dok percaya kepada benda-benda hok tak kno sebab tu insyaAllah saya harap masyarakat kita jangan wi ada syirik hok ni jangan jangan ada pakak-pakak tegur pakak-pakak lah katanya benda-benda syirik benda dosa-dosa besar dan sebagainya pakak-pakak cuik pakak-pakak wayak betul lah nah skodang ini untuk pagi hari ini tak ada juga nak masuk di dalam muqaddimah suratul an-namli insyaallah esok nah hari esok hari apa esok hari ai kita sambung esok wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh